Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wu Dongkian kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wu Dongkian kun di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab seribu tiga, mulai. Ketika bola api merah menyala seperti matahari pecah dari pengekangan permukaan laut dan memercikkan cahaya hangat di atas wilayah laut yang luas ini. Kota besar yang mirip dengan naga api yang tertidur meledak dengan suara dan kegembiraan yang menakjubkan. Swash, swash, swash. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memotong langit ketika mereka naik dari Ferry Flame City dan area dalam ribuan mil darinya dengan cara yang spektakuler. Mereka bersiul melintasi langit dan berkumpul di tengah kota. Persaingan dimulai hari ini, kompetisi ini bisa dianggap sebagai acara termegah di Laut Iblis Cautik dalam dekade terakhir. Hanya memikirkan skalanya saja menyebabkan darah seseorang mendidih. Lindong, Mulingshan, Gu Mengki dan yang lainnya dikumpulkan di sebuah bangunan dekat dengan tengah kota. Mereka melihat ke arah sekelompok aula yang sangat megah dan megah di dekatnya. Itu adalah markas aula Flame Divine. Lindung samar-samar bisa mendeteksi banyak aura kuat di dalam. Fakta bahwa Flem Divine Hall mampu menjadi salah satu raksasa dari chaotic dimensi adalah bukti kekuatan mereka yang tidak bisa diremehkan. Langit yang mengelilingi kelompok aula ini telah ditempati oleh lautan tokoh yang padat. Kebisingan yang menjulang ke langit menyebar terpisah. Dan bahkan awan di langit terguncang sampai tersebar. Ini benar-benar hebat. Kesempatan besar ini menyebabkan Lindong tanpa sadar memuji dua adegan yang telah dia saksikan di wilayah surga angin laut dan wilayah lautan langit tidak ada bandingannya dengan ini. Aula Divine adalah salah satu faksi berperingkat teratas di Chaotic dimensi. Selain godaan simbol ancestral Thunderbolt, jumlah orang yang berkumpul secara alami menakutkan. Di sampingnya, Gumengki tersenyum dengan sikapnya yang cantik dan berkata. Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Hanya untuk melihat bisa melihat sekelompok besar sosok merah cerah tiba-tiba keluar dari flam Divine Fine Hall yang tampaknya tak berujung dengan suara siulan. Akhirnya, berdiri di langit seperti lautan api. Itu adalah pasukan yang berjumlah seribu. Mereka semua memegang tombak besar di tangan mereka sementara baju besi merah cerah mengenakan tubuh mereka. Seribu aura kuat sepertinya berbaur bersama. Tekanan ini menyebabkan ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah. Dan beberapa dari mereka agak menarik pandangan yang sebelumnya sombong dan tidak terkendali di mata mereka. Mereka adalah penjaga Dewa Api dari Balai Dewa Api. Dikabarkan bahwa ini adalah kekuatan tempur terkuat dari Flame Divine Hall. Dan mereka mempertahankan jumlah mereka di seribu sepanjang tahun. Setiap kali seseorang baru masuk, orang lain akan diusir. Gu Mengki menjelaskan dengan lembut Ekspresi serius melintas di mata Lindong Tidak heran grup ini memiliki aura yang kuat Sebenarnya ada persaingan yang begitu kejam di antara mereka Aula Dewa Api ini benar-benar memenuhi reputasinya Eh, itu saudari Xin Lian Tiba-tiba Gu Ya berseru Lindong sedikit terkejut Dia melihat ke atas dan memang melihat sosok cantik berdiri di bagian paling depan penjaga api Dewa ini Wanita itu tinggi dan ramping. Armor lembut merah menyala yang terang itu menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Rambutnya yang ikal dan ikal dan merah panjang menyebabkan dia menarik dan membakar mata orang lain seperti nyala api. Penampilan gagah berani ini hanya bisa menjadi milik peri api Tang Sin Lian. Pada saat ini, dia juga memegang tombak panjang merah berapi di tangannya. Tombak panjang ini agak dibuat secara khusus. Seekor Phoenix membentangkan sayapnya di tubuhnya sementara ujung tombaknya adalah burung Phoenix yang membumbung tinggi. paruh Phoenix tajam itu melintas dengan kilau dingin yang meneror orang lain. Ini adalah senjata yang indah dan mematikan. Dia berdiri di udara di kepala Flame Divine Guard sendirian. Meskipun ada pasukan elit ganas di belakangnya, tidak ada yang bisa merasakan jejak kelembutan feminin darinya. Ini adalah pasukan ganas yang dipimpin oleh seorang komandan wanita yang menawan, heroik dan ganas. Namun, tidak ada yang merasa bahwa kombinasi ini aneh. Pada wanita ini, kehadiran seperti itu hanya terasa alami. Kadang-kadang, bahkan Lindung tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dalam hal kemampuan memerintah, kemungkinan Tang Sin Lian adalah yang terbaik di antara semua wanita yang pernah ia temui sebelumnya. Bahkan Ying Xiao Xiao dari Dao Sekte lebih rendah darinya. Lin Dong jelas bisa merasakan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di langit berkumpul di Tang Xin Lian setelah dia muncul dengan cara ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak diragukan lagi pusat atraksi di tempat ini. Saudari Xin Lian benar-benar sangat mengesankan. Guya berbicara dengan nada iri. Sangat sulit bagi seorang wanita. Terutama yang begitu cantik. Untuk mencapai ini. Meskipun dia adalah murid pertama Moluo, posisi yang dia miliki adalah sesuatu yang dia dapatkan melalui kemampuannya sendiri. Dia berada di bagian paling bawah ketika dia pertama kali memasuki penjaga api dewa saat itu. Namun, dalam dua tahun, dia mengalahkan semua pria di Flame Divine Guard dan akhirnya mendapatkan posisi komandan Flame Divine Guard di bawah pengakuan semua orang. Gumengki berkata dengan lembut dari samping. Meskipun dia juga seorang wanita, nadanya masih dipenuhi kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimana mengesankan, seru Gu Yan dan Bu ya dengan kagum, Lindong mengangguk sambil menghela nafas. Dia bisa membayangkan upaya menakutkan macam apa yang telah dilakukan wanita ini untuk mendapatkan reputasi yang hebat. Ada banyak orang jenius di dunia ini, namun, sangat sedikit dari mereka yang bisa menjadi seseorang yang layak dihormati wanita yang bangga ini yang tidak mau ditempatkan di belakang pria memang memiliki pesona yang cukup kakak laki-laki Lindung juga tidak buruk selain itu ia datang dari kekaisaran peringkat rendah di wilayah Suan Timur bagaimanapun Suster Xinlian meminta Muluo membantunya namun kakak lelaki Lindung telah tiba di tempat dia sekarang sendirian oleh karena itu saudara Lindung lebih dahsyat Muling Xian tersenyum. Dia telah menyadari banyak informasi yang berkaitan dengan Lindong setelah bersamanya untuk waktu yang lama. Haha, itu karena dia orang aneh. Gu Mengki menutup mulutnya dan tertawa pelan. Namun, matanya berkilauan saat melihat Lindong. Mungkin dia tidak menyadari bagaimana Lindong seperti di masa lalu. Namun, dia telah menyaksikan pria ini secara bertahap berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi orang terkenal di caotik dimensi di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Aku harus mengoreksi kamu. Aku tidak sendiri. Aku masih memiliki dua saudara laki-laki. Petik 2. Lindung tanpa daya menggosok kepala kecil Mulingshan. Setelah itu, dia tertawa. Apalagi? Jangan membandingkan kami. Tidak ada rasa prestasi jika dibandingkan dengan seorang wanita. Petik, dua, "Aku khawatir Nonatang sepertinya tidak akan senang mendengar ini." Guyan menggoda. Lindong merasa sangat tidak berdaya setelah diejek oleh sekelompok gadis ini yang bisa ia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Flame Divine Hall. Lampu merah mengerikan lain menyapu dari balik Flame Divine Guard. Dan seorang pria jangkung dengan jubah merah yang tersampir di bahunya muncul dari dalam lampu merah dengan cara yang menakjubkan. Suhu di sekitarnya meningkat ketika dia muncul. Gumpalan api muncul di sekelilingnya. Dan pada saat ini, dia tampak seperti raja api. Suara dari sekitar diam-diam berkurang di bawah kehadiran pria yang menakutkan ini. Bahkan para pakar yang sombong dan tak beradab itu mengungkapkan ekspresi hormat di mata mereka ketika mereka melihat sosok tinggi dan kuat ini. tuan balai api ilahi dan pemilik simbol leluhur yang menyala, Moluo. Ini tidak terbatas pada caotik dimensi, bahkan di daerah lain yang jauh. Dia adalah seorang ahli super yang sangat terkenal dan penguasa yang menakutkan dari laut iblis caotik. Moluo berdiri di lautan api saat mata merahnya yang cerah perlahan menyapu daerah itu. Siapapun yang bertemu nyala api seperti tatapan akan merasakan darah di dalam tubuh mereka menjadi panas menyengat, menyebabkan mereka menjadi takut hingga buru-buru memalingkan pandangan mereka. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bergabung dalam kompetisi yang telah diselenggarakan oleh balai api flame aku. Hanya ada beberapa aturan dalam kompetisi ini. Pemenangnya adalah raja dan pemenang akhir juga akan menjadi pemilik simbol Ancestral Thunderball. Petik 2, suara kuat Moluo berisi aura agung ketika bergema di langit, menyebabkan seseorang merasakan sakit di telinga seseorang. Desir, Moluo mengamati langit di sekitarnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya merah terang keluar dari sana. Dengan cepat berubah menjadi cermin merah besar-besar 100.000 kaki besar. Permukaan cermin beriak, memperlihatkan tanah pegunungan hijau yang luas. Sebenarnya ada dunia lain di dalam cermin ini. Ini adalah cermin tak terukur dari aula api flem aku dan memiliki ranah di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga akan menjadi tempat kompetisi. Ada gunung di dalamnya yang dikenal sebagai gunung Immeasurable. Tempat itu akan menjadi medan perang terakhirmu. Petik 2. Cermin besar 100.000 kaki berdesir setelah suara Moluo terdengar. Gunung megah dan besar berdiri seperti pilar yang menopang langit. Simbol leluhur Thunderbolt berada di puncak gunung yang tak terukur. Gunung besar itu menembus awan. Orang bisa melihat kilat menyambar di puncak gunung. Dan simbol kuno sebagian terlihat. Pada saat yang sama, fluktuasi yang agung dan kuno muncul darinya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada simbol kuno saat mata banyak orang menjadi merah karena kegembiraan saat napas mereka bertambah berat. Mereka semua memahami kekuatan besar simbol leluhur. Selama seseorang berhasil mendapatkan simbol ancestral Thunderbolt. Seseorang pasti akan dapat mencapai posisi Moluo dengan waktu. Ada 10 puncak di gunung tak terukur. Setiap puncak memiliki segel. Hanya 10 orang yang memperoleh segel puncak ini yang akan memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung yang tak terukur. Dengan kata lain, hanya 10 individu terkuat yang akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan simbol ancestral Thunderbolt. Petik 2. Lindong terdiam Jumlah ahli yang datang ke sini sama besarnya dengan laut. Di antara mereka, banyak yang mungkin menyembunyikan keterampilan mereka. Namun, hanya 10 orang yang memenuhi syarat untuk mendaki gunung yang tak terukur. Persaingan sangat keras. Pengantar aku berakhir di sini. Moluo tersenyum. Segera setelah itu, teriakannya yang rendah dan dalam menggemas seperti drum perang. Aku akan mengumumkan bahwa kompetisi petir telah dimulai. Bang Suasana di tempat ini sepertinya tiba-tiba meledak pada saat ini. Raungan bergema di langit saat sosok-sosok bermata merah menyerbu maju. Akhirnya, mereka tampaknya menutupi langit ketika mereka menerobos masuk ke dalam cahaya besar 100 ribu kaki seperti segerombolan belalang. Ini adalah pemandangan yang akan membuat darah mendidih. Kakak Lindong, Lin lakukan yang terbaik. Guya tersenyum bersorak, wajah kecilnya memerah karena atmosfer. Iya nih, Lindong mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik yang berdiri di langit yang jauh sambil memegang tombak panjang Phoenix api. Yang terakhir menoleh dan samar-samar menyeringai padanya. Selanjutnya, tangannya mengangkat rambut yang mendarat di dadanya ketika sosoknya yang cantik bergerak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah cermin. Tawa yang indah ditransmisikan ke telinga Lindong saat dia bergegas maju. Lindong Jangan jatuh terlalu jauh di belakang. Aku tidak akan memberi kamu pertimbangan apapun. Petik 2. Lin Dong tertawa. Roh heroik bangkit di hatinya dan dia berhenti ragu-ragu. Lin Shan. Ayo pergi. Mu Lin Shan tersenyum mengangguk. Dia berpelukan dengan tangannya dan penutup peti mati hitam besar muncul. Selanjutnya. Keduanya menyapu pada saat yang sama dan bergabung dengan kerumunan manusia yang tampaknya menutupi langit dan tanah saat mereka masuk ke cermin cahaya. Acara akbar ini akhirnya dimulai bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1004, Penjaga Pemenggalan Darah. Ini adalah pegunungan hijau yang tampaknya tak terbatas. Tanaman hijau yang subur dan lezat menutupi tanah yang luas di bawahnya sementara gunung-gunung raksasa dan tinggi berdiri tinggi persis seperti raksasa. Kadang-kadang, raungan binatang pemecah telinga terdengar. Itu adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Bang! Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di dalam wilayah yang damai dan luas ini ketika sebuah lubang raksasa yang tampaknya membelah langit muncul. Figur cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai dan mendarat di pegunungan hijau yang luas dan tak terbatas. Para tamu yang tidak diundang ini menyebabkan domain cermin yang semula damai dan tenang menyala dan bergejolak segera. Suara mendesing. Di tempat tertentu di tanah yang luas ini, dua sosok cahaya melintas dan muncul. Dari penampilan mereka, mereka adalah Lindong dan Mulingshan. Begitu mereka berdua muncul, mata mereka terus-menerus memindai sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, ekspresi kaget muncul dalam mata Lindong saat dia berkata sambil tersenyum. Aku tidak pernah berpikir bahwa Flame Divine Hall juga akan memiliki harta yuan murni yang berisi ranas spasial sendiri. Apa yang disebut cermin tak terukur ini jelas mirip dengan Burning Sky Cauldron miliknya. Keduanya secara alami membentuk ruang di dalamnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ruang dalam bekas diisi dengan kehidupan dan vitalitas. Sedangkan yang terakhir adalah tanah merah-merah, mirip dengan gurun. Ada begitu banyak orang, mengangkat kepalanya. Mulingshan membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Muncul mirip dengan tampilan kembang api yang cantik, sebelum berbicara dengan agak bersemangat. benar. Ada banyak dari mereka, jawab Lindong sambil tersenyum. Mengangkat tangannya, segel cahaya muncul di telapak tangannya. Itu adalah sesuatu yang secara otomatis muncul setelah dia memasuki cermin tak terukur. Secara umum, jika seseorang bertemu dengan bahaya di tempat ini, selama seseorang menghancurkan segel cahaya di tangan seseorang, seseorang akan secara otomatis dipindahkan keluar dari mirror yang tak terukur. Tentu. Jika itu terjadi, seseorang juga akan kehilangan kualifikasi seseorang untuk bersaing untuk simbol ancestral thunderbolt. Tidak lama setelah mereka mendarat, figur cahaya lainnya terus turun di sekitar mereka. Pada saat berikutnya, setelah menembakkan tatapan waspada pada lindong dan mu lingshan tanpa basa-basi lagi, tubuh mereka melintas ketika mereka bergegas menuju gunung hijau yang tak terbatas. Mari kita bergerak juga. Lindong berbicara sambil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dunia ini mulai bergolak dengan gelisah ketika banyak ahli membanjiri ruang ini. Jelas, ada beberapa perkelahian meletus di sini. Pada akhirnya, hanya ada satu simbol leluhur Thunderbolt. Ini berarti bahwa pemenang terakhir hanya bisa satu orang. Karena itu, mayoritas absolut peserta adalah pesaing. Ayo pergi, Lindong berkata dengan raungan rendah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat keluar. Di belakangnya, sesosok kecil mungil dengan cepat mengikuti. Pada saat berikutnya, mereka berdua bergegas ke hutan primitif yang luas dan menuju ke pusat ruang ini. Di sanalah gunung imeasurable berada, lokasi dari medan perang terakhir. Ketika para ahli bergegas dalam ruang ini seperti segerombolan belalang, suasana dengan jelas berubah sangat berapi-api dan meledak perkelahian skala besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya meletus secara bersamaan. Seketika, aroma bahan peledak tampak membanjiri udara di dalam ruang. Selain itu, selain para pengganggu itu, ada juga beberapa binatang iblis tirani di daerah ini. Oleh karena itu, tidak hanya seseorang harus bersaing dengan pesaing lain, mereka harus waspada terhadap binatang buas jahat yang bersembunyi di dalam gunung hijau tanpa batas. Lindong dan Mulingshan dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan diliputi dengan aura tanpa batas. Sepanjang jalan, mereka menyaksikan lebih dari 100 pertempuran terjadi. Meskipun demikian, keduanya tidak berhenti. Lagi pula, mereka harus mencapai gunung imeasurable dalam waktu secepat mungkin, dan menangkap apa yang disebut segel puncak gunung untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung imeasurable. Sepanjang jalan, Meskipun mereka sesekali bertemu dengan beberapa orang bodoh-bodoh yang akan menghalangi mereka, sebagian besar waktu, Lindong tidak harus bergerak. Mengacungkan tutup peti mati hitam besar dengan kegembiraan, Mulingshan akan memukul orang-orang sial dari ruang cermin ini. Namun, karena mereka secara bertahap menuju lebih dalam di dalam ruang, Lindong mulai merasakan bahwa aura di sekitarnya semakin kuat. Jelas. Mereka yang bisa memasuki wilayah ini bukanlah individu biasa. Berdebar, saat ujung kaki lindung mengetuk ranting pohon yang tebal, tubuhnya melesat di udara seperti panah. Detik berikutnya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arah langit melalui celah kecil di antara dedaunan. Saat ini, Tang Sin Lian dan yang lainnya juga harus menuju gunung tak terukur dengan kecepatan yang mencengangkan. Tepatnya siapa di antara mereka yang tercepat? Hati-hati, kakak Lindong. Sama seperti Lindong telah mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Ekspresi Mulingshan tiba-tiba berubah. Detik berikutnya. Mengetuk ujung kakinya di pohon besar dan kokoh. Sosok mungilnya melesat ke depan. Mengacungkan tutup peti matinya. Dia mengayunkannya dengan keras. Mengirimkan gelombang cahaya hitam menyapu. Wash-wash. Pada saat gelombang cahaya menyapu. Lusinan angin kencang mengerikan ditembakkan dari dalam hutan lebat. Ketika mereka menabrak gelombang cahaya, badai dahsyat muncul ketika itu berkembang. Menghancurkan pohon-pohon raksasa di sekitarnya saat itu tersebar. Desir, setelah pohon-pohon raksasa di sekitarnya hancur dan runtuh, sejumlah tokoh seperti hantu muncul dalam sekejap. Selanjutnya, mereka melemparkan tatapan penuh dengan niat buruk ke arah Lindong dan Mulingshan. Berdiri di atas pohon raksasa, Lindung melemparkan matanya yang sedikit menyipit ke arah enam orang yang muncul. Mereka memiliki penampilan yang unik, dengan jubah merah darah menutupi tubuh mereka. Selain itu, mereka semua memegang parang besar yang digergaji parang. Tubuh parang itu melebihi ramping sementara panjangnya 3 meter. Tampak sangat menarik. Selanjutnya, apa yang paling mengejutkan Lindung adalah aura yang terpancar dari mereka berenam. Bahkan, mereka berenam tiba-tiba mencapai pintu gerbang ke tahap kematian yang sangat besar. Bahkan ada jumlah samar melingkari tubuh mereka. Hehe, aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan menangkap ikan sebesar itu. Bukankah dia orang baru yang baru-baru ini masuk daftar pendatang baru? Di antara enam orang, seorang lelaki berwajah ramping melemparkan tatapan menyeramkan ke arah lindung sambil berbicara dengan berkotek aneh. Kalian Apakah pengawal pemenggalan darah melihat ke enam orang? Lindung berbicara sementara dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Sepertinya kita saudara tidak begitu jelas sampai diabaikan. Seorang pria menyeringai sambil berbicara, menunjukkan senyum penuh dengan pertumpahan darah yang ekstrim. The Blood Decapitation Guard adalah sekelompok kecil orang yang memiliki reputasi buruk di Chaotic dimensi. Grup ini terdiri dari enam anggota. Dengan mereka semua berada di peringkat dari tempat ke-18, semua jalan ke tempat ke-12 dalam daftar pemula. Tentu saja, jika mereka hanya memiliki kekuatan tingkat seperti itu, Lindong tidak akan peduli tentang mereka. Namun, kelompok ini telah bergabung dan membunuh ahli tempat ke-8 pada daftar Ruki setengah tahun yang lalu, menyebabkan sensasi di seluruh Laut Iblis Chaotic. Secara individual, mereka tidak terlalu kuat. Namun, setiap kali mereka bergerak, terlepas dari apakah mereka berhadapan dengan lawan yang lemah atau kuat, mereka akan berkolaborasi dan bertarung bersama. Karenanya, kekuatan tempur gabungan mereka tampaknya akan memperkuat kekuatan individu mereka beberapa kali. Jika kekuatan tempur gabungan ini bisa peringkat di daftar pemula, mereka pasti akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke peringkat 10 besar. Dengan kemungkinan bahkan mencapai posisi setengah atas. Karena itu ketika Lindong melihat kelompok yang sangat kuat ini dengan reputasi yang tidak menyenangkan. Kejutan naik tanpa sadar dari hatinya. Jadi, apakah kamu berdua lebih suka menghancurkan segel spiritual kamu sendiri? Atau meninggalkan kepala kamu di belakang? Pria dengan wajah kurus dan layu perlahan mengangkat pisau pemenggal kepala besar. Sebelum menunjuk Lindong dan Mulingshan sebagai dia berbicara. Alasan mengapa mereka dikenal sebagai penjaga pemenggalan darah adalah karena setiap lawan yang menghadapi mereka, pada akhirnya akan memenggal kepala mereka. Ini juga kebiasaan mereka, Lindong mengenakan senyum tipis di wajahnya, sementara niat sengit berangsur-angsur keluar dari kedalaman matanya. Dengan mengepalkan tangannya, petir kaisar petir, yang menyala dengan baut petir, muncul dalam sekejap, menyebabkan retakan Guntur yang rendah dan dalam bergema. Lingshan, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat. Menggenggam tongkat petir kaisar di tangannya. Ekspresi lindung langsung berubah beku. Karena niat membunuh memaksakan terpancar darinya. Api kota api, ketika orang yang tak terhitung jumlahnya menuangkan ke dalam cermin tak terukur. Wajah cermin segudang di langit mulai berpisah. Sebelum membentuk sekitar 10.000 cermin cahaya dari semua ukuran. Diproyeksikan di dalam cermin cahaya itu adalah berbagai perkelahian yang terjadi di dalam ruang tanpa batas. Eh, itu penjaga pemenggal darah-darah. Orang di depan mereka adalah pemula baru, Lindong. Cih, ini menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang kejam itu akan bertabrakan begitu awal ke dalam kompetisi. Pengawal pemenggalan darah tidak mudah ditangani. Namun, Lindong bukan individu biasa juga jika mereka bertarung kami akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2, suara berisik yang tiba-tiba terdengar di langit ketika beberapa tatapan beralih ke sepotong besar cermin cahaya. Detik berikutnya, mereka melihat bahwa Lindung saat ini sedang menghadapi pengawal pemenggalan darah dalam hutan. Di dalam sebuah bangunan, Gumengki dan dua gadis lainnya juga merasakan keributan yang terjadi. Segera, mata mereka yang indah mulai berkontraksi sedikit. Sebelum kekhawatiran dan kekhawatiran muncul di dalam Mereka juga pernah mendengar tentang pengawal pemenggalan darah yang terkenal itu Sepertinya Lindung dan Shan sangat sial Mereka telah bertemu dengan orang-orang yang menakutkan seperti itu setelah memasuki cermin tak terukur Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal Jangan lupa subscribe, like, dan share Sampai jumpa sayangku Emuah-emuah